Pilar lampu hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Seperti penghalang cahaya hijau yang sangat besar. Itu turun dari langit. Keributan yang ditimbulkannya bisa terlihat jelas di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lindong berubah suram ketika dia melihat adegan ini saat dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya tidak mungkin untuk diam-diam membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte Dao. Di sisinya. Kegembiraan di wajah Ying Huan Huan dan yang lainnya juga dengan cepat menghilang pada saat ini. Sementara kepanikan melintas di mata mereka. Swoosh. Di hutan. Yuan Fang juga khawatir dengan keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya. Dia bergegas. Hanya untuk akhirnya menghela nafas ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Apakah berita ini telah dikirim kembali? Lin Dong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya sudah sampai pada mereka. Namun, terlepas dari seberapa cepat mereka, kemungkinan bala bantuan hanya bisa tiba besok. Yuan Fang tertawa pahit, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika aku tidak salah, mereka kemungkinan dari Misa Segel Iblis. Petik 2 Misa Segel Iblis Ekspresi Ying Huan Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Lin Dong mengerutkan kening dan bertanya. Faksi yang cukup terkenal di dalam Blood Rock Grounds. Pemimpin mereka disebut Yao Ling dan berada di peringkat keempat dalam daftar yang diinginkan sekte tersebut. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ying Huan Huan mengertakkan gigi peraknya dan menjawab. Tahap 9 Yuan Nirvana Ekspresi lindung sedikit berubah pada saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Suan Timur. Setiap kriminal acak yang mereka temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi diakon gerbang Yuan. Namun, dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan besar. Namun, ia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Karena itu, unit penegakan Yuan get lemah dalam mengejarnya. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di blue Rock Grounds dan dia cukup terkenal. Yuan Fang menambahkan, tidak terduga bahwa kita menjadi sasaran mereka. Jiang Kun berbicara dengan amarah yang tenang. Ada tiga kota dalam radius 50 km dari tambang kami. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Dengan keributan besar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Haruskah berita tentang Immortal Yuan Ancient Seed menyebar? Lalu, wajah Yuan Fang berubah menjadi sangat serius saat dia berbicara. Panen benih, lindung mengerutkan alisnya erat dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya nih, Ying Huan-Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia melangkah maju dengan cepat. Tangannya langsung menembus pilar cahaya dan meraih titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan-Huan meraih tempat bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya besar akhirnya secara bertahap menghilang. Sementara Lindung juga melihat ke atas. Pada saat ini, ada biji hijau tua bundar tergeletak dengan tenang di telapak tangan Ying Huan, -huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Life Force mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih pohon kuno Yuan Abadi? Lindung melirik pohon hitam. Setelah biji diekstraksi, Hilau hijau gelap yang awalnya menutupi cabang-cabangnya juga menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga berkurang secara signifikan. Batang hitamnya tampaknya terbuat dari logam dan ranting-rantingnya seperti cabang-cabang logam dingin. Perasaan dingin yang lama, kuat, dan dingin menyebar darinya. Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangan dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon es hitam dingin. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya berubah lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu. Hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek penekan ini. Namun, ini terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ing Huan-Huan tampaknya menyadari apa yang dipikirkan dan dijelaskan Lindong. Oh, alis Lindong berkedut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak terpisah. Mengungkapkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan Abadi. Lindong menekuk tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Meraih akar hitam paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Memang berat. Lindung menarik-narik akar pohon. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergerak sedikit pun meski kekuatannya sangat kuat. Namun, semakin sulit. Minat Lindung semakin kuat. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat ketika pembuluh darah di lengannya mulai bergoyang. Seseorang samar-samar bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya saat kekuatan agung diam-diam meletus. Bang, setelah lindung melepaskan kekuatan seperti naganya, pohon kuno, immortal Yuan besar itu yang tingginya puluhan kaki, sebenarnya langsung dicabut oleh lindung sebelum tatapan tertegun dari kelompok Ying Huan. huan merayu lindung meraih akar pohon besar dan mengayunkannya dengan keras. Udara di depannya segera meledak. Sebuah energi yang tak terlihat meletus darinya, secara langsung menyebabkan retakan besar yang lebar terkoyak di tanah di depannya. Barang yang begitu bagus, Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat betapa kuatnya objek ini. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan pohon kuno Immortal Yuan di tas kian dengan cara biasa saja. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Hanya untuk menemukan Ying Wan-Huan -huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindung tidak bisa membantu tetapi memerah sedikit ketika dia melihat ini. Dia batuk kering dan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, masalah akan datang. Tubuh Lindung bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas. Menerobos kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Dia memandang berkeliling dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin dikunci ke kelompok lindung dari bawah jubah hitam itu. Swoosh swosh. Fluktuasi muncul di hutan di bawah ini. Ying Huan Huan, Jiang Kun dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar sebelum berhenti di samping lindung. Mata mereka juga melihat ke depan. Misa segel iblis, itu memang bajingan itu. Ketika Yuanfang melihat puluhan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang yang menuju ke lokasi kami. Mereka kemungkinan para ahli dan faksi di dekatnya yang telah diperingatkan. Energi mental lindung menyebar keluar. Segera, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan suara angin sepoi-sepoi dari langit yang jauh ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid Dao Sekte sesekali bergegas di hutan di bawah ini. Jumlah mereka tidak sedikit dan berjumlah seratus orang. Namun, Lin tahu bahwa jika berita Immortal Yuan Ancient Seed ini menyebar, hanya angka-angka ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Haha, Yuan Fang. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh menyerahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Petik 2. Seseorang di depan menarik jubah hitamnya. Memperlihatkan wajah setengah baya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh ketika dia menatap Yuan Fang dan berbicara. Sulei. Kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang milik Dao Sek kami. Mata Yuan Fang sedingin es ketika dia berteriak. Heh, selama kita mendapatkan sit kuno Yuan abadi. Kepala kita secara alami dapat menggunakannya untuk menukar hadiah besar dari gerbang Yuan. Lalu apa yang bisa dilakukan Sekte Dao kamu? Orang setengah baya bernama Sulei tertawa sinis. Orang itu adalah yang kedua dalam komando Misa Segel Iblis. Sulei. Orang-orang memanggilnya Lightning Blade. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ying Huan-Huan berbisik di samping Lindong. Ada enam anggota inti dalam Misa Segel Iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang ada di daftar sekte yang diinginkan. Selain Sulei, empat sisanya memiliki kekuatan dari tujuh tahap Yuan Nirvana. Petik 2. Kepala mereka. Dia belum mengungkapkan dirinya. Mata Lindong menyapu sekelompok figur hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik. Namun... Dengan iblis sel bisa meluncurkan operasi besar. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Kata Ying Huan-Huan, Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam melayang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata yang curiga memandang ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli bergegas.